warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Racer channel 20 dan terima kasih sudah mengklik video ini Saya akan sehat selalu ini mau review Satria 2Tak Tiko review total kita mulai kaki-kaki depan kita memakai velg Satria iView ini memakai punya vario 125 dibubut lagi Kaliper masih Satria iView ini pakai standar model biasa cuma di karbon ya seperti ini untuk ban depan ukuran 80 80 ring 17 menggunakan untuk ban depan memakai Primak SK01 ya, seperti ini biasa kita bagian menengah ini memakai rangka lama di masih memakai cowakan yang dulu yang warna merah seperti ini baut memakai probol. Untuk bagian bak kopling ini baut L, pakai L stainless seperti ini. Pakai semua baut L untuk rangka memakai stainless. Ini memakai underbon Satria FU seperti ini. Anda akan tonjokan rem Tiger seperti ini selang rem memakai TDR, memakai selang untuk ditutup oli untuk hawa panas mesin, knalpot masih memakai anti speed. Seperti ini untuk bagian belakang satria fu kaliper memakai satria fu selang rem TDR. Untuk ukuran ban memakai 90 80 ring 17 SK 01 ini Di bagian jauhnya seperti ini bagian belakang pakai standar ini kemudian tutup gear memakai standar karbon baut stainless seperti ini Oke, stainless, baut-baut memakai propol, semua ya seperti ini ya. Ini belum full, kemungkinan akan memakai full propol. Kemudian pindah gear, ini memakai gear triple S dengan ukuran 428, 40. Rantai memakai standar, depan untuk bagian depan gear depan dan memakai ukuran 13 karena di satria dua tak menurut saya armnya terlalu panjang jadi untuk memakai 15 sampai 14 lemah untuk bagian tengahnya untuk monoshock memakai standar ya seperti ini untuk satria eview dan belakang 980 5SK 01 dan ini ini memakai punya air king standar sampingnya ya underbone satria view di model seperti ini ya. untuk bagian persenaling kita custom seperti ini karena ini gigi masuknya kalau model begini kan kurang enak jadi di model seperti ini pakai pair biar enak baliknya untuk setelan oli samping kita lubangi dari sini biar mudah untuk setel oli sampingnya kran bensin bensin seperti ini pakai kaca stainless ini untuk kran memakai ktc model di lubang dari bawah, terus dibaut seperti ini dari atas nah, seperti ini, karbu memakai pbk 30 Ya, seperti ini ya, kelihatan PPK 30 untuk mesin ini masih memakai mesin spek lama yang 130, ini kemungkinan akan diperbarui lagi untuk bagian mesin memakai spek baru untuk harian karena ini kurang cocok kalau buat jalan jauh mesinnya kita naik ke atas untuk golder bagian kiri memakai standar dengan model karbon Dimakai klip clip bumper mobil visor memakai 125z asli yamaha untuk gas spontan memakai domino dengan mod ini untuk kabel gasnya memakai serat. el gas memakai domino gold spion memakai Satria view ini untuk bikin bas model custom untuk bagian kopling ini memakai punya R25 karena biar panjang nah ini lampu memakai Proji HD yang model jarak jauh dekat ini ya sen masih aktif semua ya masih aktif untuk pengiriman depan memakai brimbu model biasa biasa simple aja kita lihat dari jauh seperti ini kelihatan seperti ini ya untuk bagian kaki-kaki lumayan pas bagian kaki-kaki dan -kaki, memakai ya tadi seperti yang dijelaskan seperti ini jika ada yang perlu tanyakan silahkan komentar lampu masih nyala semua ini untuk bagian kabel body memakai standar lagi ya standar ori kita beli lagi bagian dalam bagian dalam seperti ini joknya buruk karena ini masih baru ya membeli beli cuma diganti kulit joknya untuk tutup tangki menggunakan variasi tangki di karbon aki memakai Daytona pengapian untuk pengapian atau CDI kita menggunakan power max seperti ini di bagian dalamnya ini selang dari sebelah sini sebelah kanan Ya, bak kopling seperti ini. Masih aktif semua, kiprok menggunakan masih ori, semua ori. Placer menggunakan variasi, oh, yang bisa di setel Seperti ini ya. Di bagian dalamnya masih biasa. Ini untuk bagian oli samping karena punya Satria FU itu mahal, kita custom menggunakan tempat radiator Ixion. Seperti ini, jadi dibaut di model di sini. Ini bandway ya, seperti ini ya. Udah jadi, kelihatan dari jauh seperti ini. Udah jelas untuk bagian mesin. Kemungkinan nanti akan ada perkembangan video lagi untuk perbaruan mesin kita rencana masih memakai off 200 dengan model reporting lagi, setang menggunakan ori untuk rasio kita kemungkinan juga akan memperbarui karena ini bagian rasio kurang enak untuk bagian dalam ini masih memakai per semua bagian racing jadi akan mungkin akan dikembalikan standar tapi masih menggunakan piston off 200 Ya, nah, seperti ini ya. Ini masih memakai mesin lama. Cuma dicat lagi. Ini karena baut bagian kopling patah. Jadi kita buat model plat seperti ini. Tapi ini nyaman. Lepas. Dan mungkin ngegesek biar nggak putus. Usahakan lurus untuk bagian kabel kopling. Tunggu kelanjutan video selanjutnya. Nanti terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.